Hai sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda di Tarot Artis Korea. Kali ini Bunda akan melihat Baizu Suzy dan Nam Jo Hyuk, apakah di antara mereka berdua ada koneksi asmara? sobat Bunda kita tahu bahwa artis Korea semuanya itu selalu totalitas ya dalam memerankan perannya sehingga seluruh dunia ini sangat menyukai drama Korea Apakah anda juga menyukainya kali ini Bunda akan melihat apakah by Suzy dan Nam Jojo ini ada kaitan atau koneksi asmaranya karena kalau kita lihat dalam memerankan perannya, mereka berdua itu sangat mesra ya. Oke, seperti biasa bunda akan shuffle kartunya. Dan jangan lupa buat kamu yang baru saja bergabung, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya dulu. Dan bila kamu suka, like serta tinggalkan pesan di kolom komentar artis siapa yang kalian request. Oke, bunda lanjut untuk shuffle. dan seperti biasa ya sobat bunda bunda akan seimbangkan dulu dengan senyeng bal supaya eh, mendapatkan energi positif Dan buat kamu yang senantiasa setia menonton channel YouTube Bunda, Bunda senantiasa menggunakan 7 kartu untuk melihat apakah ada koneksi asmara di antara Bai Susi dan Nam Johyo. Bai Susi. Paras cantik ini memiliki segalanya bila kita lihat di kartu ini ini juga ini adalah peruntungan bagaimana karir bisa diartikan seperti itu dan apa yang dia impikan apa yang dia pikirkan ini sangat berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata yang tidak bagus akan terlaksana karena apa yang dipikirkan oleh Bay Zuzi ini senantiasa dapat terwujud ya sobat bunda maka berhati-hati untuk pengucapan pengucapan atau pikiran-pikiran. Ini pesan yang Bunda dapat seperti itu. Bagaimana di Nam Johyu ada simbol sang raja bila kita kaitkan dari dua kartu ini Bunda dapat merasakan atau petunjuk yang Bunda dapatkan di sini adalah dalam karir untuk Nam Johyu ini beda jauh dari Bai Susi. Peningkatan karirnya dua tahun lagi ini bisa sejajar ya ibaratnya kalau Baizuzi itu udah lulus sedangkan Nam Namjohyuk ini masih melakukan atau masih dalam masa sekolah gitu ya masih menempuh pendidikan sedangkan Baizuzi ini sudah lulus jadi untuk karir ya untuk finansial ini lebih banyak walaupun ini sang raja tapi ini ada bumi lebih besar daripada sang raja pesan yang bunda dapatkan adalah mereka berdua karir yang Bunda bisa rasakan di sini ya Bagaimana kartu yang kedua keadilan ataupun e, Justice ya di kartu yang kedua ini adalah Justice keadilan saat ini untuk masalah asmara Besusi menerima atau menunggu saja pesan yang boleh dapatkan seperti itu menunggu saja dia tidak cenderung action ataupun aktif dalam masalah asmara bagaimana kalau ada yang datang ya disyukurin kalau enggak dia dia santai gitu ya tidak perlu mencari ataupun ibaratnya bila tidak punya jodoh banyak yang mencari pilu jodoh aplikasi-aplikasi jodoh tapi Bayi Susi ini orangnya santai dalam asmara maka dia lebih baik menunggu daripada dia mengejar ataupun mencari bagaimana dengan Nam Chohyuk? Konflik batin yang terjadi, apakah yang Bunda pesan? Yang Bunda dapatkan adalah, apakah ini konflik batin dia dengan uh, Bai Zizid? Tidak tahu. Mari kita lihat di kartu sini, apakah ada benar? Ya, ini ada konflik batin di antara de, konflik batin dari uh, Namjo Ini adalah konflik batin dirinya pada Pesusi kadang dia pesan yang mendapatkan adalah bagaimana dia ingin masuk tapi di sini cuek begitu ya jadi dari dari nam jo sendiri bergejolak hatinya ya saat ini apakah dia takut mengucapkan cinta benar-benar mencintainya kita lihat di kartu yang ketiga tujuh piala untuk BaekJoozi dan ini ada peruntungan yang belum didapat oleh BaekJoozi tentang asmara jadi bila kita lihat apakah ada koneksi asmara di antara Bae Suzy dan Nam Joo Masih belum ya, sahabat Bunda. Di sini adalah katnya sidungu, dua sisi, dua jalan. Jadi belum menentukan sikap dalam hal ini untuk Nam Joo sendiri. Jadi koneksinya ini masih sahabat saja ataupun sebatas partner kerja dan memang seperti itu totalitas aktor dan aktris Korea mereka tidak main-main dalam acting seakan-akan memang terjadi benar. Padahal belum, belum tentu mereka berpacaran. Jadi hal inilah yang mengundang penasaran penonton sering berharap bahwa mereka ini benar-benar. Padahal kalau kalian lihat bagaimana cara mereka syuting ini sangat melelahkan dan menguras sumber daya mereka. Dan hal inilah yang patut kita contoh buat kamu yang mungkin jadi aktif aktris Indonesia ataupun aktor Indonesia bisa melihat bagaimana potensi dari orang-orang Korea dalam berakting kita ambil sisi baiknya ya namun bila kita lihat di sini diantara mereka berdua by Zuzi dan Nam Hyuk ini tidak ada koneksi asmara semoga kamu puas yang request sampai di sini. salam